jadi sebelumnya aku bakalan kasih tahu dulu keyboard aku yang sebelumnya itu kayak gini Untuk link keyboardnya aku udah sediain, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi video ini. Kalian langsung aja klik buka yang aku kasih tanda panah. Jadi di sini tuh bakal diarahin mau ke Google Chrome apa ke browser. Jadi di sini tuh aku ke browser tampilannya itu sama aja ya guys kayak Google Chrome. Jadi ini tuh aku udah selesai untuk unduh aplikasinya. Setelah itu, kalian klik yang aku kasih tanda panah itu, dan kalian buka dengan pengelola file Kalau udah, kalian tuh bakal disuruh untuk ekstrak filenya Atau kalau kalian udah buka pengelola file, kalian langsung aja cari file yang namanya LuKeyboard Nah, kalau udah muncul seperti ini, tandanya itu udah berhasil ya guys Kalian tinggal install aja Jadi kalau udah ada bacaan APL terpasang seperti ini, tandanya itu kalian udah berhasil menginstal aplikasinya. Jadi tinggal diklik buka. Tampilan awalnya itu bakalan seperti ini, kalian itu langsung aja isi-isi sesuai petunjuknya aja. Pilih keyboard iOS dan aktifkan seperti ini. Kalau misalnya ada bacaan kayak gini, kalian klik OK. Nah, kalau misalnya udah ada tanda hijau, berarti berhasil. Kalau ada tulisan kayak gini, kalian itu klik yang keyboard iOS. Kalau udah tampilnya itu bakal kayak gini. Kalau ada tulisan kayak gini, kalian klik aja later. Untuk general setting yang di bawah keyboard, Times, kalian aktifin yang dua di atas itu. Yang dua di bawah juga aktif, jadi yang satu itu tetap dinonaktifin, ya guys. Nah, kalau mau ngatur temanya, kalian tuh klik yang keyboard, Di disitu tuh kayak banyak banget. Tema iPhone mulai dari putih, hitam, sampai yang kayak abu-abu gitu. Ini aku milih yang abu-abu, ternyata emang beneran dong, kayak iPhone banget. Terus aku mil yang black juga Emang beneran dong guys tuh Kalian bisa lihat sendiri ini tuh work banget Emojinya juga udah langsung berubah Jadi emoji iphone Dan suara keyboardnya itu mirip banget Sama suara di iphone yang asli Kalian bisa langsung aja Dengerin suaranya sekarang